Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sunon ANT Kali ini saya akan mereview beras Pandan wangi original Yang mana beras pandan wangi Ini bentuknya bulat-bulat tidak lonjong Teman-teman Dan seperti inilah bentuknya Dan beras ini uh, ah, Tidak pakai pemutih Dan wangi Dan juga tidak pakai pengawet Karena beras ini Uh, hasil dari padi pilihan yang dipilih dan baunya kalau dicium teman-teman tidak tidak terlalu wangi kalau berasnya kalau berasnya tidak terlalu wangi tapi kalau nasinya itu pasti wangi banget dan nasinya itu pasti pulen dan enak teman-teman inilah review saya tentang beras ini dan untuk selanjutnya teman-teman uh, mari kita proses untuk pengemasan proses pengemasan dan pengepakan teman-teman, kalau di toko saya itu uh, saya menggunakannya di kantong plastik cap buah pala dan ini uh, kantong plastiknya 5 kilo ya teman-teman uh, uh, perlu diingat juga teman-teman uh, kantong plastik cap buah pala ini bisa diperjual beli bebas di pasaran teman-teman, makanya setiap toko itu pasti isinya beda-beda dan proses pengisian teman-teman yang harus banget diperhatikan itu yaitu batu dan gabah teman-teman, biar Uh, di dalam beras pandan wangi ini tidak ada batu dan gabah Pas pengisian ke dalam kantong plastik cap buah kepalanya teman-teman uh, Setelah full isi 5 kilo teman-teman Selanjutnya mari kita proses ke penjahitan teman-teman Penjahitan juga harus rapi harus dilipat dengan rapi Seperti inilah contohnya teman-teman Oke okay, teman-teman inilah toko atau warung saya teman-teman Sebenarnya itu di toko dan warung saya itu banyak Masih banyak jenis-jenis jela -jenis lainnya teman-teman Seperti itu Rojo Lele, BMW, Cap Kembang dan, seba, uh, dan yang lain-lain teman-teman Nanti di video selanjutnya saya akan mencoba mereview satu persatu teman-teman Dan alamat toko saya teman-teman Kalau yang ingin berkunjung nanti akan coba uh, Tulis di deskripsi, teman-teman bisa lihat di sana. Terima kasih, teman-teman, telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.